Oke, okay, selamat warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini, teman-teman, mereka yang berada di luar sana. Khususnya di channel Sempat Sembilan, dalam video kali ini ada dua unit mobil Colt Diesel yang lagi parkir, khususnya di Karosori Zalajo, jalan bebas kilometer 20 ini. Teman-teman, Colt Diesel Fuso Super HDX 66, dua buah unit yang lagi pakir khususnya di corso Rizal aja nanti kita akan membuatkan vlognya dalam proses pemasangan bak dam truck nantinya terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe like and commentnya teman teman yang berada luar sana ya satu lagi juzung dua unit mobil yang nantinya kita akan melakukan proses pemasangan bak dan truk nih dalam proses pengecatan ya warna black kilat ini dalam proses persiapan yang nantinya kita akan melakukan pemasangan bak dam truk posisinya di karakter riset aja dalam bebas kilometer 20 bagi teman teman atau rekan-rekan yang berada luar sana silahkan untuk melakukan proses pembuatan bak besi bak kargo bak mini L300 dan lain lain ya dua buah buahnya All is hari ini. Ya, yeah. ya, yeah. lagi proses pemasangan begol ya, bang ya. Buka, mayuang buka, buka, Ma buka, <laughs> gimana lagi ya yang nanti kita akan lakukan proses pemasangan bak dump truck khususnya di channel saya ini. Iya. Yeah. Dua buah unit mobil Fuso Colt Diesel Super radex 66 yang kita lakukan proses pemasangan bak dump truck nantinya. Aduh lagi Bapak amai Pembersihan Pak Iya So terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe Like and comment ya, teman teman yang berada di luar sana ini merupakan proses pemasangan bak dam truknya. Nanti kita akan buatkan bagaimana hasil dari Kersorial ajo khususnya di jalan bebas kilometer 20. Dua buah unit mobil Fuso yang lagi proses pemasangan bak dam truk. Dan ini merupakan detik-detik persiapan nantinya. Iya. Ya, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe ya Waduh Oke okay. Detik-detik persiapan Khususnya di Karasori Zat Ajo dalam bebas kilometer 20. Dua unit cold diesel Fuso hari ini Yang nantinya kita akan lakukan proses memasang bak dump truk yang telah standby hari ini Satu buah bak dam truk Dua buah bak dump truk hari ini Ini merupakan tim dari Kasorizal Rizal Ajo yang lagi proses persiapan orderan yang sangat luar biasa dan sangat-sangat memuaskan pada hari ini. Ya. Yeah. Thank you very much Bagi teman-teman yang ingin melakukan proses pembuatan bak dam truk Bak kargo bak mini L300 Silahkan saja kontak person ke nomor 081374 656554 Tetap semangat Hari ini See you next time Terima kasih banyak